Halo semua penggemar review ngasal kali ini aku bakal bahas mengenai artis lawas yaitu mengenai ranjang nah artis lawas ini bahagia ranjang kembali membara setelah 9 tahun menjanda Vena Melinda kembali menikah dengan Ferry Irawan pada tahun 2002 setelah cerai dari Ivan Fadila pada tahun 2013 Kini Vena Melinda tanpa malu belak-belakan mengaku menyerah melayani hasrat Ferry Irawan Vena Melinda tak menyangka apa yang terjadi pada tubuh Ferry Irawan yang sebelumnya sakit-sakitan Ibu Viral Bramasta itu mengaku baru kali ini ia merasa tak mampu bahkan ia juga mengeluh karena harus keramas berulang kali Ya, belum lama ini Vena Melinda dan Ferry Irawan bicara soal urusan ranjang mereka Vena Melinda membahas hubungan suami istri Karena kita pacarnya singkat daripada kita berbuat hal yang dosa janganlah kata Vena Melinda pada tanggal 27 Juni 2002 kita sudah hijrah, jadi kita eksplorasinya usai menikah. Ternyata, Ferry Irawan adalah jodoh yang ada dalam tiap doa Vena Melinda, paling tidak begitu pengakuannya. Mimpiku terwujud terus, Vena Melinda. Hubungan suami istri aku emang suka banget dari dulu. Dulu, aku pesenam. Baru kali ini aku dapat partner sampai aku give up. Vena Melinda juga bercerita soal malam pertama. Dia mengaku terkejut karena mengira Ferry Irawan masih dalam masa penyembuhan dari Estonia, penyakit yang menyerang saraf motorik otak kecil. "Gak nyangkanya Abi totally sembuh," kata Vena Melinda. Karena kita lihat gradasinya dari yang dia kecapean sampai detik ini bisa sehari dua kali, setiap hari Itu yang aku surprise banget Wow, dikutip dari suar.id Yang paling membuat Vena Melinda terkejut adalah karena usia keduanya yang sudah nggak muda lagi Aku udah usia lima yang aku pikir pas aku menikah yang pertama kali aku pikir nggak begini vitalitas aku untuk meladeni dia. Tegas Vena Melinda. Karena itulah Vena Melinda mengaku terkadang kualahan meladeni keperkasaan Ferry Irawan. Sampai wow dan kadang-kadang dia malam udah ngasih kode lagi, katanya. Padahal kan baru pagi, karena Vania kan sekolah, kita punya banyak waktu luang pagi-pagi. Malam tiba-tiba kasih kode yang kalau mau lagi gimana? Oh my god, aku keramas lagi. Tutup Vena Melinda. Sayangnya imbas ceritanya itu Vena Melinda dan Ferry Irawan dihujat. Ya, bukannya ikut senang, netizen malah lemparkan beragam komentar miring serta kecurigaan yang tiada henti. Mereka juga menyinggung anak-anak Melinde Melinda, diantaranya viral Bramasta. Nggak kebayang perasaan anaknya lihat konten ini, celetuk akun adpep, sekian. Duh, dah tua mbak, gak usah diceritakan, anak-anak udah besar loh. Sahut akun et are Astaga yang kayak gini dicerita Seloroh akun et kian. Diketahui hanya butuh waktu singkat bagi Vena Melinda dan Ferry Irawan untuk saling mengenal Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Keduanya bertemu pertama pada Oktober 2021 dan menikah pada Maret 2022 Nah, itu dia mengenai cerita dalam ranjang pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian sependapat atau berbeda pendapat dengan netizen, bisa komen di bawah. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.